Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu, Salam Sejahtera untuk kita semua Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan okay. Malam ini saya berada di Kota Batu Malang Dan kali ini saya berada di sebuah Vila terbengkalai dari tahun 2002 Vila ini terbengkalai karena Ada tragedi yang sangat menunjukkan Yaitu pernah terjadi pembunuhan di sini apa saja yang ada di dalam mari kita simak oke. kita main buka pintunya ya oke yes. oke ini di sini Bila utamanya, ya, di bila utamanya juga pernah ada sebuah tragedi. Juga, e, tepatnya di sebuah kamar. Di kamar ini, penjaganya yaitu bernama Om Yus, meninggal karena sakit sebenarnya bukan tragedi tapi ini lebih dari uh, mungkin sudah jadi uh, kehendak Allah Subhanahu ta'ala ya oke kita lanjut di kamar utama ini ini ada tempat satu kamar mandi oke ada kamar mandi dan nyambung di Room atau ruang tamu mungkin ya, ruang tamu ya di sini, dan ini adalah tempat duduk, tempat duduknya Om Yus. Kalau beliau lagi santai, duduk santai di sini, itu ada sebuah kaca. Oke, luar biasa. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kamar berikutnya. Oh, suara apa itu? Astaghfirullahaladzim. Oke, okay. di kamar mandi berikutnya. Dan ini adalah tempat tidurnya Om Yus. Semuanya ini di depan ya. Tapi terus dipindah untuk di belakang karena mungkin eh, sudah tidak dipakai lagi villa ini. Oke, okay. kita lanjut kita lanjut yang berikutnya ini ada kamar dan ini ada tempat untuk penghangat ya penghangat badan ya, dari bahan arang oke okay. guys, uh, tempatnya sangat maris. Ada properti, guys. Ya, sini masih ada properti sofa. Oke, okay, kita menuju ke tempat berikutnya. Kita menuju tempat berikutnya, jadi di sebelum tempat lewat sini. wow, ada sebuah kursi, ya ada sebuah kursi, entah dulunya buat apa ini, tapi yang jelas ini adalah tempat santai, ada nomor 8, 8, 9, Ini terkenal sekali angker di sini karena dulu pernah ada terakhir. mitos yang berkembang, bukan mitos karena kejadian nyata di sini. Coba kita naik ke atas. Selamat pagi, selamat malam, selamat malam semoga. Oh, tempatnya keren saya gak berani karena lokasinya seperti ini kita ambrol oke kita ke depan lagi oh. kita lanjut ke bagian sini oke ini ada satu dua tiga empat lima enam ada enam ruangan guys ada enam ruangan ini ruang ini terkunci, saya lihat itu terkunci, yang kedua seperti ini dan yang ketiga. Oke kita masuk di sini dulu, kita masuk di sini. Salam lekas belikup, Oh, sudah hancur. ini seperti kayak kamar nih istirahat dan sudah seperti ini kondisinya guys kita lanjut ya kita lanjut ke ruangan berikutnya kita ambil ruangan yang terbuka saja guys kita ambil ruangan yang terbuka saja oke ini sudah dan Ini salam. Aku assalamualaikum. assalamualaikum. assalamualaikum. Oke, okay. ini juga sudah hancur ya. Kita lanjut lagi. Kita ngelihat ini lama-lama untuk gas di sini. Dan oke, okay. ini kamar. Kamar yang ini adalah kamar tempat terjadinya pembunuhan. Saudari Almarhumah Juni Oleh pacarnya Karena Beliau meminta tanggung jawab Atas kehamilan yang dilakukan oleh pacarnya Ini lokasinya Dan Mohon maaf Assalamualaikum. Assalamualaikum Buat Saudari Juni Mohon maaf sekali Saya harus menyampaikan ini Ini masih ada properti kasur tempat Untuk eh, Saudari Juni ini tidur di ini di jeding ini atau di bak mandi inilah eh, saudari Juni meninggal dengan posisi tangan diikat ke belakang dan kaki diikat posisi kepala di dalam bak penuh air dan kakinya di sini oke semoga pada beliau diterima di sisinya ya Balang Lebih. Ini kejadian tahun 2002 ya. Itu sempat gempar di wilayah Batu dan ini terkunci rapih, mungkin di dalamnya banyak sekali uh, properti ya. Banyak sekali properti. Sekarang saya mau ke sini. Next time tahun berikutnya ada tragedi lagi di sini, tepatnya di kamar ini. Di kamar ini ada sosok laki-laki yang tergantung di sini. Entah kenapa, entah setan apa yang merasukinya, hingga dia melakukan bunuh diri di sini. Oke, guys, itu sekilas yang bisa saya sampaikan menurut narasumber yang jelas, dan tentunya bisa dipertanggungjawabkan karena ini kejadian nyata dan mengapa. Vila ini jadi terbengkalai Salah satunya karena itu Oke kita coba Untuk masuk ke Wilayah samping-sampingnya Wilayah samping-sampingnya guys Dan saya pengen melihat Oke okay, Dari sini mungkin ya ingin lihat gerbang masuknya guys, gerbang masuk kofila ini. vila ini terkenal dengan pila melati karena pengeksplor yang datang ke sini itu selalu mendapati aroma aroma kembang melati yang menyebar. Sangat wangi ya, sangat wangi, menyebar sangat wangi. Ini pohonnya juga sangat seram dilihat. Mungkin bisa jadi ini, kadang ada sosok kuntilanak yang di sini ya, bergelantungan. Oke, kita jalan. Kita jalan menuju pintu masuk. Pintu masuknya sangat seram. Dan ya seperti ini kondisinya mohon maaf Karena lokasinya ini di dekat jalan yang aktif Jadi banyak sekali suara kendaraan yang lalu lalang ya Jadi mohon maaf sekali Kalau uh, videonya nggak terlalu jernih uh, Untuk disimak dan disaksikan buat saudaraku semua Okay. ini pintu untuk masuknya itu gerbangnya ya guys itu gerbangnya untuk itu masuknya bisa terlihat dengan jelas oke okay. bisa terlihat dengan jelas ya di depan situ sangat mantap oke okay. uh, saya itu dari Aljamis Explore Dan minta doa kepada eh, semua buat aku makan, judi, mahu uh, maju, ini agar amal ibadahnya diberi nama Allah SWT. Oke, okay, buat semuanya, saya doakan dengan semoga Allah SWT melalui sekolah menengah melimpah, rizki, dan dijauhkan dari segala marah bahaya, malapetaka yang terlihat, maupun tidak terlihat. Oke, kalau ngalah, mau bela itu, kau lebih dewasa, alhamdulillah, salam rahayu. Salam sejahtera untuk semua, salam, mahu swastiastu, nama budaya, salam, kebatikan. Saya ingin mengapa ini, kebanyakan. See you next time guys, thank you very much, bye-bye.